dong. Halo guys assalamualaikum semuanya di video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alik mesin lagi guys ya oke tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke preset yang kelima guys ya Oke lanjut ke presiden yang keenam ya. guys. Oke lanjut ke preset yang ketujuh 7 ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-8 ya. Kalau memang sayang salah lebih baik kita lalu ada dia makanya kita berpisah. Oke lanjut ke presiden yang ke-9. naik, turun naik. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-10, ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-11, ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-12. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-14 ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke belas ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15. <Sess> Oke lanjut ke preset yang ke-16 oke lanjut ke presiden yang ke 17 oke okay, lanjut ke presiden terakhir itu ke 20 puluh eh ke 18 laksudnya Jangan <laughs> kamu lihat saya ketawa-ketawa kamu tahu siapa saya oke okay. okay, jadi mungkin segitu aja residenya semoga kalian suka jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya